Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jasmine Nurul Ashifa Absen 13 Kelas 11 IPA 2 Dari SMA Negeri 2 Sleman, Yogyakarta Di sini saya akan memenuhi tugas saya Yaitu praktikum difusi dan osmosis Mata pelajaran biologi tahun 2020 Ikuti terus videonya Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya komen dengan bahasa yang sopan dan santun ya dan mengikuti aturan komunitas youtube terima kasih gelas sebanyak 4 buah pulpen atau spidol sendok pisau penggaris kertas label dan stopwatch bisa menggunakan hp agar air yang nanti kita tuangkan tidak tumpah kemana-mana bisa juga menyediakan nampan kecil atau seadanya di rumah garam, kopi, air panas, air mineral, dan wortel bisa mengganti wortel dengan sayuran tekstur keras lainnya seperti kentang atau jipang jipang itu labu siam baik Mari kita mulai praktikumnya sebelumnya saya akan menempelkan label di, di tempat ini agar teman-teman sekalian tahu yang mana kopi yang mana garam ini. ini kopi ya kita siapkan gelasnya nah pertama-tama kita siapkan gelas yang sudah ada labelnya yaitu label air panas dan air mineral setelah itu kita tuangkan air panas ke dalam gelas setelah itu kita tuangkan air mineral biasa Sekarang kita ambil kopinya, ini kopi, nanti kita buka, lalu kita tuangkan cukup 2 sendok saja Setelah itu amati perbedaan karakteristiknya. Kita tuangkan air mineral ke dalam dua botol ini. Sudah. Beri garamnya dua sendok saja. Di Kelas air garam, uh, kita masukkan wortel yang sudah dipotong dan diukur secara bersamaan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, uh. itu. Apakah yang terjadi? Oke, okay, kita tunggu hasilnya dalam 20 menit sampai 30 menit ke depan. A few moments later... Teksturnya lebih lunak. Kemudian ini teksturnya keras. Sekian video praktikum difusi dan osmosis dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada di dalam video saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.